Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Sumatera Utara, Sumur, untuk periode 7 hingga 13 Desember 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10. 20 tahun turun 13401 per kilo menjadi 267854 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun 2084,33 rupiah per kilo, sawit umur 4 tahun 2278,05 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 2400,52 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 2467,81 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2493,97 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2556,71 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2.608,13 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2.678,54 rupiah per kilo, sawit umur 21 tahun 2.671,99 rupiah per kilo, dan sawit umur 22 tahun 2.634,08 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2.605,91 rupiah per kilo, Sawit umur 24 tahun 2.512,76 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun 2.429,36 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah (CPO) ditetapkan 11.819,58 rupiah per kilo dan harga rp 5.614,29 rupiah per kilo dengan indeks k 91,64 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 12 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.